Disclaimer, apa yang saya sampaikan di video ini merupakan informasi yang sudah saya kumpulkan dan rangkum. Jadi buat teman-teman semua silakan di cross-check kembali kesesuaian atas apa yang saya sampaikan di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tita Mayansari Dalam hal ini saya membuat video mengenai penipuan online Untuk memenuhi salah satu pro program kerja dari KKN saya Dan ya, dalam video ini akan dibahas mengenai penyebab terjadinya penipuan online Dan e, bagaimana cara kita menghindarkan diri dari penipuan online Hola teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Masih dalam keadaan sehat kan? Alhamdulillah kalau kalian sedang sehat Dan kalaupun teman-teman lagi tidak sehat atau kurang enak badannya, atau sudah mengalami kesulitan, semoga Allah mudahkan dalam proses penyembuhan dan Allah beri kemudahan untuk teman-teman semua. Oke, okay? kita semua tahu COVID-19 saat ini belumlah usai. Vaksinisasi sudah dilakukan di beberapa tempat, walau masih banyak masyarakat yang belum melakukan vaksinisasi, sehingga COVID-19 ini membuat sendi kehidupan masyarakat menjadi sedikit tidak tersistematis, sehingga banyak masyarakat yang takut untuk keluar rumah. Dan membuat masyarakat lebih banyak melakukan aktivitas di dalam rumah Contohnya saja seperti work from home Dan melakukan pembayaran serta pembelian secara online Berdasarkan riset register, diperkirakan ada 12 juta pengguna baru e-commerce di masa pandemi ini Dan selain itu, pembelian e-commerce meningkat 18,1% hingga 98,3 juta transaksi Yang mana total transaksinya senilai 1,4 juta US dollar, berdasarkan sumber dari circle.com Berbelanja dan bertransaksi online memanglah memberi kemudahan bagi kita, namun tatkala itu memberikan dampak negatif, yaitu berupa penipuan online, yang mana penipuan online ini merupakan salah satu kejahatan dari e-commerce. Penipuan online merupakan salah satu pelanggaran atas UU ITE, di mana dalam pasal 28 ayat 1, Junto pasal 45 ayat 2, Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 Dijelaskan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan Yang mengakibatkan kerugian konsumen Dalam transaksi elektronik Maka setiap orang yang memenuhi unsur Sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 Atau ayat 2 dipidana dengan Pidana penjara selama enam tahun Dan atau denda paling banyak satu miliar rupiah Nah, jadi teman-teman, mau itu penipuan online atau penipuan biasa, saya yakin sebagian orang sudah pernah mengalaminya Enggak itu, entah dia pejabat atau dia artis, pasti dari beberapa mereka pernah mengalaminya Dan ya, yang namanya ditipu itu atau penipuan itu tidak hanya sekedar materi, tetapi bisa saja ditipu karena janji Lantas, sebenarnya apa sih penyebab dari terjadinya penipuan online? Kenapa bisa terjadi? Apa sih faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam kegiatan penipuan online ini? Dan ya, setelah saya cari dan saya rangkum, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan online. Yang pertama, itu adalah faktor pendorong. Dalam faktor pendorong, itu ada lima poin yang mendasari. Yang pertama, adanya para pedagang yang menggunakan kelemahan dari jual beli online kita semua tahu ketika kita melakukan pembelian secara online kita tidak tahu sebenarnya siapa yang ada di balik layar ini siapa yang menjawab uh, setiap pertanyaan dari chat-chat kita kita nggak tahu itu apakah itu ownernya ataukah itu uh, sellernya atau memang adminnya yang menjawab Dan ada beberapa pedagang online itu yang kita nggak tahu sebenarnya alamat mereka itu di mana nah sehingga hal tersebutlah yang menjadi pedagang pedagang oknum ya. Kita bilang oknum. Oknum pedagang itu melakukan penipuan online, entah itu terhadap produknya atau dia hanya mengada-ada saja produk itu ada apa atau tidak. Poin kedua yaitu ekonomi. Lagi-lagi kemiskinan ini menjadi faktor prioritas di setiap adanya tindak kriminalitas di mana um, mungkin seseorang tersebut tidak mendapatkan pekerjaan yang layak dan keadaan ekonominya yang sangat tidak memungkinkan bahkan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya pun dia uh, tidak sanggup sehingga dia mencari jalan pintas yaitu dengan melakukan penipuan online poin yang ketiga yaitu sosial di mana terkadang manusia ini uh, ingin dianggap sejajar dengan manusia yang lainnya entah itu dengan tetangga keluarga atau teman sebaya yang sudah sukses mereka ingin terlihat berhasil di mata orang lain sehingga hal tersebutlah yang terkadang membuat orang melakukan apapun, segala cara, entah itu halal atau haram, mereka melakukannya tanpa berpikir efek dari apa yang dia lakukan. Sehingga lebih banyak mereka untuk mencari jalan pintas ya seperti melakukan penipuan online Poin yang keempat, yaitu kultur atau budaya budaya konsumerisme dan materialistik ini terkadang yang memang benar-benar menjadi faktor pendorong dari seseorang itu untuk melakukan penipuan online karena seringkali mereka ingin mendapatkan, mendapatkan hasil yang besar tanpa usaha yang kuat untuk mendapatkan sesuatu yang besar tersebut Poin yang kelima, yaitu personal Atau pribadi, sifat dari diri Seseorang itu sendiri yang memang pada dasarnya Dia suka menipu, suka membohongi Dan itu demi kepentingannya sendiri Faktor yang kedua, yaitu faktor penarik Di faktor penarik ini ada dua poin Poin pertama, yaitu efisiensi Ketika kita belanja, pasti kita Um, kalau secara langsung pasti kita harus ya harus pergi berjalan kaki entah berjalan kaki atau menggunakan kendaraan. Tetapi dengan belanja online ini kita nggak perlu yang namanya kita harus mengeluarkan uang bensin, tenaga. Karena jarak jauh pun itu bisa dijangkau ketika kita melakukan uh, jual beli online. Itulah keuntungannya. Sehingga hal tersebutlah yang menjadi uh, penarik untuk seseorang itu uh, melakukan jual beli online. Poin yang kedua yaitu sosial budaya, tahulah sebagian orang pasti menginginkan pelayanan yang cepat dan juga mudah untuk saya sendiri sebenarnya untuk sosial budaya ini saya merasanya gini, ketika saya ingin menginginkan suatu barang, ya, dimana barang tersebut tidak ada di tempat tinggal saya dan itu sangat memberi kemudahan untuk saya mendapatkan barang yang saya inginkan hanya dengan mengklik mencari barang tersebut, dan ya kita hanya tinggal um, mentransfer atau mungkin bisa melakukan dengan COD dan itu akan lebih mudah dan sangat efektif sekali. Nah itulah teman-teman penyebab dari terjadinya penipuan online. Jadi um, ya sesuatu itu bisa terjadi karena ada penyebabnya. Ya pepatah mengatakan gak akan ada asap kalau gak ada api. Seperti itulah uh, penipuan online ini. Penipuan online ini bisa terjadi. Hal itu terjadi karena adanya beberapa faktor seperti yang telah saya jelaskan tadi. Lalu um, bagaimana sih cara kita supaya terhindar? dari yang namanya penipuan online uh, dan ya inilah uh, beberapa tips yang bisa saya berikan kepada teman-teman dan ini pun saya dapatkan dari beberapa sumber poin yang pertama yaitu mengecek kebenaran ya jadi teman-teman sebelum melakukan transaksi ada baiknya teman-teman harus mengecek dulu nih kebenarannya mengenai owner atau penjualnya lalu mengenai uh, akun sosial medianya lalu Web dari online shopnya Teman-teman harus cari tahu secara detail Apakah akun tersebut terpercaya atau tidak Yaitu dengan mengecek testimoni, komentar Dan juga followersnya Dan untuk followers ini tidak menjadi jaminan Kalau akun tersebut merupakan akun resmi Yang menjual suatu barang yang memang sesuai Dari apa yang dia deskripsikan Karena kebanyakan untuk followers ini Itu bisa dipalsukan Atau bisa dikatakan itu kita bisa membeli Untuk followers, tetapi untuk komentar Dan juga testimoni Itu sebenarnya uh, Kecil kemungkinan untuk dipalsukan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk testimoni, khususnya itu palsukan. Jadi, teman-teman harus berhati-hati. Nah, selain dengan mengecek akun, teman-teman juga bisa melakukan dengan cara mengecek nomor kontak dari si penjual. Caranya adalah, teman-teman gunakan aplikasi seperti aplikasi Get Contact. Di aplikasi Get Contact ini, cara kerjanya itu kita tinggal mengunduh aplikasinya terlebih dahulu. Setelah kita mengunduh aplikasinya, baru kita masuk nomor telepon kita dan juga nomor telepon dari uh, si penjual tersebut. Tinggal teman-teman klik dan nanti akan muncul tagar-tagarnya Atau hashtag hashtag uh, orang lain memberi nama si pengguna dari nomor kontak penjual ini Nah dari sana mungkin bisa diketahui nih Ini bisa dipercaya atau tidak Uh, yang saya hubungi ini, apakah benar-benar menjual suatu produk yang saya inginkan atau tidak? Selain itu, kalau misalnya teman-teman uh, kebanyakan nih, mungkin udah nggak ada penyimpanan lagi untuk mendownload. Teman-teman bisa gunakan web truecolor.com. Nah, di sana teman-teman nggak harus download aplikasinya, teman-teman tinggal masukin aja nomornya, diklik, langsung nanti itu akan muncul itu nama kontaknya itu siapa, dan juga biasanya lokasinya itu juga tertera di sana. Tapi, uh, sepengalaman saya, untuk akurasi lokasinya itu belum tentu benar. Atau bisa juga ketika teman-teman sudah mendapatkan nomor rekening dari si penjual Teman-teman cek nomor rekeningnya itu Apakah rekening itu sudah pernah dilaporkan atas penipuan atau dilaporkan atas yang lain Teman-teman bisa cek di link di webnya yaitu cek rekening ID nah Poin yang kedua yaitu jangan memberikan informasi penting bagi teman-teman semua pengguna sosial media, harap berhati-hati ketika memberikan postingan Jangan sampai di postingan kita itu ada menunjukkan uh, identitas seperti identitas KTP, uh, terus ATM, rekening, buku rekening, dan ataupun uh, SIM Karena itu merupakan identitas diri kita, jangan sampai identitas kita itu digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Yang ketiga yaitu waspada dengan penelepon yang tidak dikenal nah kerap kali penipuan ini dilakukan melalui telepon nah jadi uh, saran dari saya mungkin ada baiknya ketika teman-teman mendapat telepon yang seperti itu atau yang uh, ya, bisa dikatakan dia menjanj bukan menjanjikan tetapi dia mengatakan bahwa uh, kita itu entah menang giveaway kita mendapatkan hadiah atau sebagainya yang kita tahu kita tidak pernah mengikutinya jadi lebih baik sembari kita nelpon kita ajak keluarga kita uh, atau orang terdekat kita Supaya nanti kalau misalnya ketika teman-teman melakukan sesuatu yang dia inginkan dan itu sebenarnya tidak sesuai, jadi mereka bisa mengingatkan teman-teman. Dan ingat ketika si penelpon itu menginginkan kode atau berupa kode OTP yang di yang biasanya masuk melalui entah itu WhatsApp kita atau nomor kita, jangan sampai kita memberikannya. Karena itu merupakan kode-kode yang memang seharusnya tidak, tidak boleh diberikan kepada orang lain. Bahkan itu... Kepada pegawai, biasanya, khususnya Shopee itu kepada pegawainya pun kita tidak boleh memberikan OTP, apalagi kepada orang yang tidak kita kenal. Lalu poin yang terakhir yaitu poin keempat, jangan asal memasang aplikasi dan mengklik link tautan. Jadi sebelum teman-teman mendownload suatu aplikasi atau memasang suatu aplikasi, ada baiknya teman-teman pelajari terlebih dahulu. Karena biasanya ada beberapa aplikasi itu dia membutuhkan akses data, yang dimana kita tahu bahwa akses data itu langsung berhubungan dengan data-data yang ada di handphone kita. Ya teman-teman harus berhati-hati dan terlebih lagi ketika um, biasanya di grup itu banyak banyak ya tem dari teman-temannya yang biasa ngirim link tautan yang kita nggak tahu itu tautan apa jangan asal dipencet aja Nga, uh, maksudnya jangan langsung diklik aja tanyakan dulu sih kepada si pengirim ini link tautan apa dan dapatnya itu dari mana seperti itu jadi uh, karena terkadang uh, lewat link-link tersebut orang bisa uh, melacak atau bisa memata-matai uh, kegiatan kita melalui handphone dan yang sangat disarankan kalau mau mendownload itu di situs resmi seperti di Play Store atau di App Store. Karena itu merupakan situs-situs resmi untuk kita mendownload suatu aplikasi. Nah, itulah teman-teman informasi mengenai penipuan online. Nah, jadi berdasarkan pengalaman saya, teman-teman, saya harap teman-teman lebih baik berbelanja di marketplace yang sudah resmi. Karena kalau misalnya kita berbelanja di akun seperti akun Instagram itu tidak menjamin Uh, akun tersebut merupakan akun yang memang benar-benar menjual barang-barang yang kita inginkan, dan juga uh, iklan di Instagram itu bisa, ya, namanya pasang iklan, yaitu bisa dilakukan oleh siapapun, jadi tidak membuat kita untuk lebih percaya kalau akun tersebut uh, asli seperti itu. Jadi, teman-teman harus berhati-hati, teman-teman semua tetap berhati-hati dalam melakukan transaksi dan pembelian online. Jangan sampai teman-teman uh, menjadi korban dari penipuan online. So, buat teman-teman semua, tetap berhati-hati sebelum melakukan transaksi. Stay safe and stay healthy. Bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sangat mudah, sangat mudah.